Ilham ada YouTube channel sendiri bah. Ilham ada produk Ilham sendiri. Ilham ada 2 juta followers bah. Ilham tak ada habah. Ilham tak ada habah. Ilham, tak ada, Ilham tak minta ampun, saya minta, minta maaf bah. Ilham minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak, bojib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, guys, kali ini kita akan mereksen iklan raya lagi, ya. Banyak sekali requestan ternyata di Instagram saya itu yang saya buka tadi udah 11 ya, teman-teman sekalian. Tapi ada beberapa yang double. Jadi sahabat-sahabat teman-teman semua itu ngirim ke saya itu satu iklan tapi beberapa orang seperti itu. Oke, di sini ada sebuah video yaitu iklan Raya Saji 2023. Dulu kita sudah pernah react juga guys ya yang kalau tidak silap itu yang apa namanya? yang nganterin makanan ke penjara itu guys ya. Atau bukan penjara, ke kantor polisi kayaknya ya. Nah, itu yang emak-emak itu guys ya, yang nenek-nenek gitu kan. Tapi ternyata sudah meninggal gitu Jadi dia tetap mengirimkan makanan seperti itu guys Ya Allah, akbar. Memang beraneka macam dan beraneka ragam ya Kehidupan kita dan pengetahuan dan juga pengalaman hidup kita itu berbagai macam Jadi kadang orang mengalami hal demikian Kadang orang juga mengalami kesedihan, mengalami kebahagiaan, haru Macam selalu ada warna, ada rasa yang beda di setiap kehidupan kita Seperti itu Intinya adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala Apapun yang Allah berikan kepada kita Dan yakinlah setiap yang Allah rencanakan Itu lebih baik daripada rencana kita Oke, okay, nah di sini guys judulnya adalah Manih Manih podeh. Oke, saya tak paham nih Dan dia itu agak telat kayaknya guys ya Uploadnya baru kemarin ini, baru semalam ya Jom kita tengok videonya guys Let's go. Hello, apa khabar semua? Hari ini Ilham nak tanya puasa penuh ke tidak? Ada tinggal? Ada TikTok buka masa Johor? Tak ada? Hmm. Bagus. Mantap. Ilham nak ucapkan jutaan terima kasih pada semua kat luar yang hantar makanan dekat Ilham untuk di review dan juga rasa. Okay. Huh, memang luar biasa anak muda sebab seluruh Malaysia hantar. Ada daripada Perak, ada daripada Negeri Sembilan, Kedah, Johor, Kelantan dan merata tempat. Hari ini kita nak rasa sambal paru. Hmm, Oh, uh, memang jahat. Yang ini kalau tengah panas-panas, masa berbuka sedap. Masa gaya pun sedap makan dengan lemang. Jadi kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Oh. Aw. Okey. Kenapa, guys? Manih, ya, manih. Yang ini siapa hantar ni? Cuba tengok dekat bawah pasal tu. tiba-tiba di situ kayaknya pulang dia sambal paru assalamualaikum Pakcik Wok order 10 bekas, katanya nak belanja game marhaban dia berbuka. Pakcik Wahab order 5, nak pergi pekan tu dia. Alhamdulillah, banyak order, Abah. Ramai sebenarnya, suka sambal panggung. Orang tuan, ya guys. Money-money bodoh. Hehehe, banyak money bodoh. <laughs> Abah, <laughs> kedai Abah? Ish, payahlah. Siapa nak masak banyak-banyak? Ni pun syukurlah. Kita upah orang, Abah suruh jaga. Kita buka kedai, lepas tu kita promo online kau-kaunya. Nanti rambut orang beli, kita banyak duit. Abah boleh ganti Vespa Abah tu. Buat susah je nanti. Ni. Ah, tengok ni. Ini dia kalian, sambal paru paling meletup di seluruh Malaya. Ini toke dia, ah, muka ketat aja. Abah kenapa muka ketat je? Eh, kenapa korek-korek? rekod, -rekod? Kenapa tu dia siapa ah? Ha Alah, abah ni, berfikir macam orang lamalah abah. Abah sampai bila nak macam ni? Ilham nak jadi influencer bah, nak berjaya, nak jual produk, orang beli juta-juta bah. Tah kenapa abah tak suka betul terima idea Ilham. Tukarnya abah tak suka. Tapi bagasa kita kena syukur dengan apa ada. Ilham ni tak bersyukur kot. Cukup bersyukur dah ni bah. Hidup susah bersyukur. Mak tak ada bersyukur. Apa lagi, Abah? Dah, Ilham! Oh. Abah tak dengar dah. Kalau Mak ada, Mak dengar Adi Ilham. Bukan macam Abah. Kau ni! Dengan Mak kau, sama je! Kau ni semua benda senang! Masalahnya, je. Mak adakah sekarang, Mak? Tak ada, Abah! Abah Adi Ilham seorang je, Ilham ada Abah seorang je! aku beli dos seorang lah! Raya seorang pun tak apa! Ha. Kau nak pergi? Pergilah. Mak kau mau pergi. Kau mau nak pergi? Ha pergi. Pergilah. ...yang bas saling. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini bapaknya? Ilham. Apa? Ilham nak pergi mana? Beneran guys ini bapaknya. Ini Abah Allah. Abah Raja tak ada ilham ilham. Dua tahun Abah Raja tak ada Ilham ada YouTube channel sendiri bah. Ilham ada produk Ilham sendiri. Ilham ada 2 juta followers bah. Ilham tak ada abah. Ilham tak ada abah. Ilham, ada, Ilham, ada, Ilham tumpuh, tumpuh, tumpuh, minta pun tak mahu apa. Ba. Ilham bagi gua bah. Ilham itu mah. Abang cuma Ilham. Bahagia bukan pada apa yang kita ada, tetapi siapa yang kita ada. Betul. Hello, Selamat Hari Raya Ilham ucapkan hari ini Ilham beraya dekat kampung di rumah. Abah Ilham. Abah cakap lah hai. hai. Ha, Inilah dia tokek sambal paru yang terpaling sedap di seluruh Melaya. Resepi arwah Ma'ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, sedap Sedaplah. Mana-mana podeh. Mana-mana podeh ni. <laughs> Mana-mana podeh. Sedap ni, Abah. Ini Abah yang lagi kita masak. Seolah tadi ya. Ah. Salam Aidilfitri. Daripada Saji. Okey, guys. Sudah selesai, dan iklan ini membuat saya nangis Gak tahu guys ya, saya nak cakap apa lagi, gak tau lah Pesan terpenting di sini guys ya, pesan terpenting tadi itu adalah Bahagia bukan pada apa yang kita ada, tetapi siapa yang kita ada Intinya adalah jangan sampai ya, mengutamakan emosional ya Emosi-emosi itu memang kayak gitu guys, meledak-ledak seperti itu Tapi penyesalan di akhirnya pasti adalah seperti itu akbar. Coba kita baca komen-komen guys, saya masih, masih masih haru nih guys Meskipun uh, akhirnya happy ending gitu Tapi kita kayak, aduh masih-masih kerasa gitu iklan raya saji dan ambil alih prestasi iklan raya Petronas oh iya ke Zaman berubah Teruskan usaha tim Saji Saya sokong Anda Tania Saji Dua pelakon yang hebat Dan skrip arahannya pada Pesan tersampaikan Saji terbaik lagi Betul lah dari kemarin juga Tahun kemarin juga Saji ini bagus-bagus ya guys Seumpama ya Ada penghargaan dari selahnya kerajaan atau apa Dengan iklan-iklan-iklan raya Hari raya seperti itu Mungkin Saji juga Merupakan sebuah Nominasi yang perlu dipertimbangkan Saya Karena bagus banget ya Dengan hanya menampilkan dua figura hebat saji mampu menyentuh jiwa raga kami betul berderak air mataku benar bahagia bukan dengan apa yang kita ada tapi dengan siapa yang kita ada betul lah guys ya Allah a'kbar iklan saji jarang mengecewakan mengalir air mata jantan aku. <laughs> saya pun mengalir air mata lama memang du dua orang je pelakon ni kan. Eh? Tapi dia boleh buat kita tu menangis. Dah lebih sepuluh tahun tak balik kampung, ya kan? Dah tak ada sesiapa kat sana, hilang segala-galanya. Tak dihidupku tak perlahak. Selamat menyambut Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya kepada saudara seagamaku. Power Saji boleh tunggu tiap tahun iklan raya dengan iklan Ramadan dia, betul lah guys ya Tapi kita belum nonton iklan Ramadan ya Ini mungkin iklan raya guys ya, coba kita lihat guys ya Jadi memang ada iklan kemarin yang sabar itu ya guys ya Yang sabar itu kita sudah react dan bagus juga Itu iklan Ramadannya dan ini adalah iklan rayanya guys Wow keren banget sih guys ya laporan otai dan Senior senantiasa tak hampakan oke Tak hampakan, memang sodi Ade mengandai Aymato Rindu abah Ikaya 2003 Terbaik so far lah Oke okay. Oke okay guys Dan itulah tadi komentar-komentar Daripada netizen ya Dan kalau kita lihat memanglah The best only one lah Ya kan Kalau kita memang uh, Menghayati Betul-betul Apa yang disampaikan pesannya ini adalah Ya Memang bahagia bukan Pada apa yang kita ada tetapi siapa yang kita ada macam tuh guys mungkin lebih ke apa ya guys ya artinya itu bukan bahagia itu bukan apa yang kita punya gitu tetapi siapa yang kita punya seperti itu mungkin seperti itu ya guys ya ha, begitulah guys ya kayak tak paham juga nih guys ya tapi artinya paham gitu cuman Penjelasan saya menjelaskan kepada teman-teman Mungkin teman-teman udah paham Jadi komen aja guys <laughs> Jadi agak-agak teruk gitu guys kan, Kalau saya jelasin lagi gitu Karena dari katanya aja sudah jelas gitu Kalau saya perjelas lagi gimana ceritanya gitu guys ya Oke mungkin itu saja video kali ini guys ya Terima kasih Saji ya Malaysia official, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tunggu iklan selanjutnya di tahun depan. Semoga kita panjang umur, semoga kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan puasa di tahun depan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.